Ok lah, so, aku datang channel DAP Kampung So, hari ini aku nak bawa orang berjalan kat satu tempat iaitu pekan kecil Sungai Lembeng Actually, tujuan aku ke Sungai Lembeng ni adalah untuk mendaki Bukit Panorama Tapi ala-ala -al langsung -al ni, aku pun bermalam satu malam dan menginap dikasahnya Jadi, dalam blog kali ni, aku akan review sikit tentang kasahnya resort masa ke Mendaki Bukit Panorama dan juga pengalaman aku tengok tapak pilihan pada aku So if you have a welcome to Instagram mail. Dia ada banyak pokok-pokok lama Dan dia macam pekan-pekan lama lah Dan macam dikerumuni oleh Gunung Ganang I would say, Cantik lah dia punya Vibe tu memang vibe old town And very cantik lah dengan pokok-pokok ni Okay, so, okay, sebelum aku check ke Kasa Hill di Sungai Lembing, aku singgah satu tempat pergilahan. Nama pergilahan ni, tempat pergilahan pasir kubur. Kenapa? Sebab on the way nak datang ke sini, korang akan lalui satu kawasan perkuburan. Dan kawasan kat sini yang istimewanya, korang boleh parking kereta yang betul-betul tepi sungai. Dan boleh mandi air sungai. Memang terbaik, air pun memang sangat-sangat sejuk. Untuk masuk kat sini, korang kena bayar RM5 kalau tak selang untuk satu kereta So, ni lah area sungai dia Katai uh, air dia tak sejuk lah, tak macam air terjun Dia rasa, rasa-rasa air sungai Tu, uh, banyaklah kereta lepak setiap Banyak ke batu-batu sungai kat sini Kau nak buat batu lesung ke Batu tuam ke Aku nak dudak-udak dudak kampung tu aku Tolong so, sebentar so so sedikit pasal tapak perkelahan pasir kubur ni Aku memang syorkan sure korang uh, Beratau dengan lebih boleh datang lepas kat sini Ada juga yang aku tengok barbecue tepi sungai Terima tengok anak nak mandi Sebab air itu pun cetek Tapi darang merama mudah musim mungkin agak dalam lah Jadi next year boleh try datang ke tapak perkelahan pasir kubur Terima terbaik Sahil, so aku akan menginap satu malam lah dekat sini. Nann kind of alone, so this is Sungai Lembing lah. Sungai lembing. Ok, untuk pendapatan aku di Sungai Lembing, aku telah menggunak di Kasa Hill Resort. Ini aku check in 27 hari bulan untuk satu malam. 27 hari bulan Ogos 2022, aku dapat hampir RM220. Dan bilik ini adalah Black Family, di mana dia ada satu karta single dan satu karta food. Dia punya bilik berkonsep container, nanti aku tunjukkan korang macam mana keadaan dia Okay, bilik aku duduk ni uh, adalah antara yang baru mula Masa ni aku dapat uh, 202 lah macam aku cakap tadi uh, Book daripada Agoda uh, 27... August 2022. So basically biliknya basic Semua ada actually Ada hair dryer, ada buat air tempat buat kopi And then yang ni family room Ada satu queen bed dengan satu single bed Ada wardrobe and then ada TV Ini TV dia pun memang TV astro so basically apa yang ada kat dalam typical hotel ada dalam bilik ni cuma beza dia bilik-bilik ni dibuat daripada container and then uh, kalau boleh tengok juga uh, ada aircon so basically bilik dia memang sangat-sangat selesa lah. macam korang check in hotel biasa cuma beza dia dia dalam container In terms of sound surprisingly, uh, sound-proof is not bad. Aku tak dengar puncilan sebelah uh, bercakap ke apa kan. Cuma dia lebar tu dia memang lebar-lebar container lah. Ha, so, dia menganjang ke belakang. Begitu, stay selesa. And then toilet dia the pula, memang toilet standard, ada waktu itu. Sebab aku dia cakap malam-malam, tu -malam, kat sini agak sejuk tau. Lepas tu dia berkabus dan juga berkabus sebab sejuk. Cuma kalau siar tengah-tengah hari tu mungkin sebab ada kontainer tapi tak hal sebab kontainer ada aircon dan pas. So, overall dia cakap selesai dan buat dia. So, ni dia ada pada kontainer, dia buat setting kat yang bawah ni, yang murah-murah. Dia triple katil Dia turun bawah Di bawah ni ada kafe, Ada tempat karaoke So actually dia dua tingkat lah Atas tu ada lagi Luar macam ni lah Ni ada satu face Satu blok Situ, Situ ada satu blok Belakang tu ada satu lagi So besar Di bilik Okay. Uh, good morning So sekarang pukul 5.45 pagi Dekat Kasah Resort ni So yah A little bit kabus Tapi taklah sejuk pun So aku banggawal ni sebab <coughs> nak naik Bukit Panorama So kita pergi dulu sana Sini-sini subuh Dalam 5 5.6 So, maybe sebelum naik aku soalat dululah. Uh, ni tempat makan ni semula. Ada orang karaoke kat sini. Karaoke okay free lah sepuluh 10.30 pagi tu. Okay, so. So, sepanjang bangunan ni. SJK Chinese School ni. So, ni korang boleh parking kat sini lah. Eh okay, jom. Kita naik atas. Pagi-pagi tu kalau nak sembahyang kat sini boleh juga. Tak ada pakus sembahyang kat situ je. Pemandangan tanah ni memang eloklah. So let's go lah. Subhanallazi, subhanah za umkunalahum kini wa innahum lam So basically Dia malu orang betanggalah. Dia naik ke atas. So ibi. Be... Naik tangga banyak lah Bebus so, honestly, take it slowly. Alright, okay, so, tadi dalam bertangga ya, sekarang ni, Laluan tak bertangga juga, tadi dalam 15 minit juga lah, nak bertangga tu, so dah tu putus lah, bercerita tangga, ya tak ada nya aku naik tangga balik. Huh. Tapi untuk aku yang jalan-jalan exercise ni 20 minit tu dah rasa macam Ada berapa kali baliklah sebenarnya. Tapi so far okeylah. Dia taklah cecur sangat. Make sense lagi. Setuju lagi sebab aku ada masalah letot sikit. Mau mana, mana aku buat tongkat ni lah Uf. The thing is Dekat sini Belum kodaki Tak ada angin sangat Tak tahulah hari ni je ke tak ada angin And then Letaklah sejuk dia Suam So, perlulah uh, Sekarang pukul 6.45 Tadi aku naik pukul 6 So, 45 minit lah So, this is the peak lah So, peak dia macam memanjang So, daripada sana ada macam laparan sampai hujung sana Dan hari ni pun tak ramai sangat orang Kadang-kadang macam ramai, mungkin tak ramai lagi So, view dia kan Atas ni nak talak oleh pokok lah So, aku kena turun bawah sikit Kalau nak tengok clear view Cuma aku tak sure mana sunrise So, let's see. so, aku dah sampai puncak tiap pelurama dan kebetulan aku dapat orang kapit yang sangat cantik guys, like sangat cantik Okay, dia lepas pagi eh. Oh my god. Wanda Sungai Lembing ni sangat-sangat apa eh? Aku nak cakap. Sangat sangat old, history and awesome. So, that's it guys. Uh, aku buat experience eh uh, dua hari satu malam di Sungai Lembing. Bagi aku perkas Sungai Lembing ni sangat-sangat special kerana nature dia sangat terpelihara and then historical value dia walaupun ianya seperti kampung lama yang semakin ditinggalkan pergi aku tempat-tempat ni tempat macam ni sangat-sangat fresh je udara dia sangat-sangat fresh dan sangat-sangat patut dihargai so, I propose you guys come lah, datang lah ke semalam